Oke okay guys kali ini aku mau bagiin tips-tips ya Cara quickscope dengan sniper. Ini kita langsung ke training aja guys Ini ini yang lebih bawah ya yang pertama-tama itu gini ini kan ada tombol titik ini tombol lokasi sebenarnya ini kalau standarnya ini tuh enggak ada tombol ini guys cuma ini aku buat sendiri jadi gini ini sebenarnya sebenarnya kan nah ini kan titik-titik putih kalau lu mau ganti pakai caraku yang enggak apa-apa cuma aku memberikan jalan yang termudah aja jadi kalau pakai ini tuh enak guys bentar aku taruh dulu di tengah kurang menengah guys kurang menengah kurang dikit nih, nah itu seperti ini guys, ah. jadi itu kan kita eh, kalau kayak gini tuh enak guys, itu titik putih kecil itu tuh mending kasih ini aja guys. ini usahakan kalau habis nembak itu kita lompat-lompat apa trapping blower apa gimana pokoknya kalau ketemu jarak ketemu musuh jaraknya dekat habis nembak habis nembak itu langsung gitu ya entah lagi kemana pokoknya harus trapping itu guys nih dikasih ya caranya ini nih kita langsung gini guys ntar rela dulu ya kan ini kalau ini kal jalannya cepat nah itu ada pengaturannya guys jadi di sini kalau yang belum tahu sih ini view angel kalau standarnya karirnya kan 60 Coba itu larinya, itu lemot, lemot guys. Kalau lu mau pengen kenceng ya dibesarin guys. Gini, nah, ada perbedaannya kan? Kalau mau quick scope itu harus gini, guys. snipernya dikasih ads ini gue kasih tahu kalau habis nembak gini ya, kita langsung langsung tripling gini guys. Nah, kena kan. Nah, pokoknya itulah guys. Ini gue kasih tahu sensi gue yang gue pakai ini guys satu sketsa juga nih ini ya deh kita lihat kan oke udahlah nah itu sensinya yang selalu berlari aku seratus guys kesini coba aja lah angelnya dibesarin kan larinya cepat guys apalagi ditambahin track yang menambah lari 10% tambah cepat guys ini ya kita kasih tutorialnya nah pokoknya kalau habis nembak itu kita langsung gerak guys jangan diem gini nah, emang bener kena tapi jangan diem kalau us bisa usahain habis nembak itu langsung kayak gini apa congkok apa terserang gitu yang penting gerak guys jangan diem ya udah udah mengerti kan udah lah Oke. ini ya kalau ini kan ada musuh ya semua ini musuh nah, kalau dikasih crack lethal ini guys, itu yang nambah senjata dulu guys sniper Tuh, pakai itu aja, jadi tekniknya tuh nambah. 135 andai kan tuh musuh langsung mati, guys. Ini pokoknya kalau nembek mau lompat, mau apa, kayak pokoknya gerak, jangan diem, guys. Memang bisa diem tapi nggak enak guys saya kan sama lompat lah dan ini ya tutorial dari saya emang sedikit semoga aja bermanfaat okay, guys bye bye